Hai sahabat dracor kita bertemu lagi untuk membahas sinopsis biodata Instagram dan umur para pemain drama si world never now drama ini bercerita tentang Yun Songa yang diperankan oleh Won Jina yang bekerja sebagai pemasar untuk merek kosmetik dia menikmati pekerjaannya dan melakukannya dengan semangat mimpinya adalah memulai merek kosmetiknya sendiri Sementara itu, Che Yeon Song yang diperankan oleh Roon bekerja dengan Yun Songa sebagai pemasar. Dia menjadi tertarik pada Yun Songa dan mencoba mengembangkan hubungan romantis dengannya. Namun, Yun Songa menolak ajakannya karena dia tidak melihat pria yang lebih muda darinya sebagai pasangan kencan, tapi akhirnya mereka jadian dengan usaha keras Che Yeon Song. Inilah biodata para pemain. Yang pertama ada Won Jinah yang berperan sebagai Yoon Songa, Lahir pada tanggal 29 Maret 1991 di Korea Selatan Umur di tahun 2021 sudah 30 tahun Bersodiak Aries Sudah membintangi 6 film dan 5 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021 Inilah Instagram asli Won Jinah Yang kedua ada Run yang berperan sebagai Choi Yeon Song Lahir pada tanggal 7 Agustus 1996 di Korea Selatan Tinggi 189 cm Golongan darah B Nama lahir Kim Gimsogu Umur di tahun 2021 sudah 25 tahun Bersodiak Leo, Ia adalah anggota grup K-pop SF9 Sudah membintangi 7 drama dan pernah mendapat penghargaan sebagai aktor baru terbaik pada tahun 2019 Run pernah digosipkan telah melakukan operasi plastik pada wajahnya yaitu pada bagian hidung dan kelopak matanya membuat ia banyak dikagumi dan dipuji para wanita karena ketampanannya. Inilah Instagram asli Run. Yang ketiga ada Hyonook yang berperan sebagai Lee lahir pada tanggal 17 Juni 1985 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 36 tahun. Bersodiak Gemini tinggi 180 cm, sudah membintangi 4 film dan 9 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Inilah Instagram asli Ihiono. Yang keempat ada Ijubin, yang berperan sebagai Iyoju, lahir pada tanggal 18 September 1989 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 32 tahun. Bersodiak Virgo, tinggi 163 cm sudah membintangi 9 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021 inilah Instagram asli Bin. yang kelima ada igyuhan yang berperan sebagai Ijeun lahir pada tanggal 4 Agustus 1980 di Korea Selatan umur di tahun 2021 sudah 41 tahun bersedia Cleo Tinggi 178 cm, sudah membintangi tiga film dan 19 drama Dari awal karir sampai awal tahun 2021 Pernah mendapat penghargaan sebagai aktor luar biasa di tahun 2018 Inilah Instagram asli ijyuhan Yang keenam ada Wang Binna Yang berperan sebagai Choi Ji-sun Lahir pada tanggal 15 April 1981 di Korea Selatan Umur di tahun 2021 sudah 40 tahun, bersodiak aries, tinggi 170 cm, kuliah di Universitas Cungang, sudah membintangi 4 film dan 29 drama, dari awal karir sampai awal tahun 2021. Pernah mendapat penghargaan sebagai artis luar biasa di tahun 2013. Inilah Instagram asli Wang Bina. Yang ketujuh ada Hyun Gyeong yang berperan sebagai Cheon Sun, lahir pada tanggal 20 Oktober 1992 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 29 tahun. Bersodiak Libra, sudah membintangi empat film dan empat drama. Ia juga memiliki channel YouTube. Inilah Instagram asli Hyun Gyeong. Yang kedelapan ada Kim yang berperan sebagai asisten manajer Gang Sumi. Lahir pada tanggal 16 Januari 1993 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 28 tahun. Bersodiak Capricorn, sudah membintangi satu film dan tiga drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Untuk sekarang belum ada Instagramnya ya di tahun 2021. Yang ke-9 ada Idonga yang berperan sebagai Gang Uyun. Lahir pada tanggal 22 Januari 1983 di Italia, nama lahir Idongmyong. Umur di tahun 2021 sudah 38 tahun, bersodiak Aquarius, sudah membintangi dua film dan 11 drama. Instagramnya tidak bisa saya dapat, yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Yang ke-10 ada Gang Hye Jin yang berperan sebagai Gin Gayong. Lahir pada tanggal 20 November 1989 di Daejeon, Korea Selatan Umur di tahun 2021, sudah 32 tahun, bersodiak Scorpio SeaWorld Never Now adalah drama pertama buat Gang Hye Jin Inilah Instagram asli Gang Hye Jin Yang ke 11 ada Choi Woo Song yang berperan sebagai Gum Yong Jin lahir pada tanggal 21 Mei 1997 di Korea Selatan Umur di tahun 2021 sudah 24 tahun Bersodiaga Gemini, sudah membintangi 5 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021 Inilah Instagram asli Choi Woo -sung. Yang ke-12 ada Park Sang-yan yang berperan sebagai Park Minji, lahir pada tanggal 7 November 1991 di Korea Selatan tinggi 162 cm umur di tahun 2021 sudah 30 tahun sudah membintangi 12 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021 inilah instagram asli Pak Sang-hyun yang ke-13 ada Gang tae -woo, yang berperan sebagai Lee jae di episode 4 lahir pada tanggal 30 April 1999 di Korea Selatan Umur di tahun 2021 sudah 22 tahun, bersodiak Taurus, tinggi 177 cm, sudah membintangi tiga drama dari awal karir sampai awal tahun 2021 Dia juga adalah anggota grup boy band Black Ini adalah Instagram asli Gang Teo Itulah beberapa informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua Jangan lupa nonton dramanya Sampai jumpa di video berikutnya